Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Gimena akan menyuguhkan info-info info menarik dan tosnya kabar special dari Lesti Rizky Bilar Di gambar pertama kita awali dengan tentunya Cidukan Abang L, persahabatnya yang lagi dikasih tahu oleh Papa B Ini ada di vlog Leslar Entertainment Persahabatnya Bapak Bilar Ini mengingatkan Abang Fatih Ingat ya Abang, kata Papa B nggak boleh punya tentunya sifat ngambekan Kalau enggak, Papa jual ini warisan Abang Katanya tuh Berkurang satu warisannya tuh, kata Papa B Dan langsung gercep ya BBL menjawab nggak apa-apa Aduh, ini bayi emang pinter banget, persahabatnya Ya selalu aja membuat kita bahagia dan gemes banget melihatnya aksi lucunya, kepintarannya waduh Masya Allah banget makin hari makin pintar, makin saleh, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kita lihat beberapa tanggapan komentar begitu banyak persahabat respon yang diberikan di Anthony dari akun titik Endang satu mengatakan kalau Papa sayang Abang jangan bilang warisan dulu ke Abang karena Abang sekarang masih perlu kasih sayang Papa dan Bunda bukan karena harta Abang sudah ngerti loh anak soleh, aduh masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Fredericat mengatakan Abang El sudah tahu ngambek ya katanya masya Allah luar biasa banget Abang El selalu membuat kita bangga. Doakan yang terbaik untuk Lesler Family ya mudah-mudahan selalu sehat Amin. Kemudian juga untuk berikutnya ya, bersahabat ini ada potret Cidukang momen kebersamaan Lesler Family dengan Bang Zulvikan beserta istri. Wah wow. bangga banget ya ketika melihat hidup kesayangan kita dikelilingi oleh orang baik. Masya Allah sehat selalu dan mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita lihat nih, momen saat tentunya Lesnar Family lagi pada makan, persahabat, ya. Memang ada aja kelakuan opah B yang lagi jahilin abang L. Masya Allah. Kita lihat ya, lucunya abang Fatih ketika dikenang bunda sambil makan. Duh, lihat abang L melihat papanya makan, ikutan mangap di persahabat, ya. Ini emang anak selalu membuat kita happy banget, persahabat. Aksi lucunya itu yang selalu membuat candu. Apalagi tentunya makin hari emang makin soleh, makin pinter. The best banget untuk Abang El, mudah-mudahan selalu banyak doa baik yang diberikan. Berikutnya juga makin bangga persahabatnya ketika melihat Bapak Bilar. Tentunya ya berdakwah, sudah pinter kultum, pinter ceramah, Masya Allah nih. Berkat tentunya bergabung dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan tetap konsisten untuk Bapak Bila. ...untuk terus belajar tentang kebaikan. Dan pasti kita senang banget ya... ...melihat Papa Bilar dikelilingi oleh orang-orang soleh... ...dan orang-orang baik. Kemudian juga untuk selanjutnya nih... ...ada momen cidukan Papa Bilar lagi peluk Samira. Aduh, Masya Allah banget ya. Kita bangga lagi-lagi tentunya persahabat. Doakan yang terbaik ya untuk Leslor Family doa baik dari kalian mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala amin. Mashallah muda lesti pun sekarang Alhamdulillah makin fresh persahabatnya sehat-sehat terus untuk muda lesti. Mudah-mudahan terus semangat terus berkarya dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, informasi penting untuk warga Konoha. Hari ini, persahabat, ya, bakal ada acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri. Artis Kibilar akan hadir di acara ini, persahabat, ya. Dan tentunya pimpinannya itu ada Habib Usman acara dimulai pukul 16.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat Di Jalan Amper Raya Jakarta Selatan ya Tentunya mau ikutan juga Silahkan aja persahabat ya Kita mudah-mudahan selalu istiqomah Terus menebar kebaikan Mudah-mudahan juga persahabatnya selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat berikutnya Informasi juga disuguhkan oleh SCTV karena hari ini juga bakal ada pengumuman pengumuman nominasi SCTV Music Award 2022 yang akan diumumkan langsung persaba di media sosial SCTV jadi jangan lupa untuk dukung penuh Leslie Kejora di ajang ini mudah-mudahan Bunda Leslie masuk nominasi dan bisa memborong Piala Penghargaan SCTV Music Award 2023 untuk berikutnya juga persahabat, ya lagu Lesti ini Masuk di Wakun charter joget Alhamdulillah persahabat ya Lagu Lesti dengan judul insan biasa kembali Insan biasa selalu menjadi lagu andalan Insan biasa selalu menjadi lagu yang sangat viral Lagu fenomenal Masya Allah kita bangga sekali lagu-lagu Lesti Begitu banyak diminati oleh semua kalangan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 Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Mini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.